Rina Nose adalah salah satu artis yang talenten meladani pertanyaan dari komentar warganet. Baru-baru ini, Rina Nose ditanyai keputusannya memelihara anjing dan cara membersihkan najisnya, ia pun bereaksi. Bagi saya, memelihara anjing itu tidak lebih buruk dari memelihara hewan lainnya. Sebelum ada mereka, standar kebersihan di rumah kami seperti yang memang sudah jauh di atas standar orang-orang dengan tingkat kebersihan normal. Ujar Dina Nose Waganet mengingatkan Dina Nose, membersihkan kenajisan akibat bersinggungan dengan anjing merepotkan. Perlu Anda ketahui bahwa hal itu sungguh bukan masalah besar bagi saya. Kebersihan bukanlah hal yang merepotkan bagi saya. Tegas Dina Nose Kebiasaan Aneh Dinarsyah menyampaikan penjelasan ini lewat akun Instagramnya terverifikasi miliknya Kamis 11 Juni 2020. Bintang film Rumah Kentang ini juga mengunggah lima foto dan sebuah video berkonten aksi hewan peliharaan di kediamannya. Dinarsyah lantas bercerita, kali pertama ke Jakarta belum punya hewan peliharaan, kala itu ia mandi setiap merasa berkeringat. Kebiasaan ini dianggap aneh oleh orang sekitarnya. GANGGUAN MENTAL Cara mandiri dan karena membuat kulit kering karena berkali-kali memastikan tak ada kotoran yang menempel di selat tubuhnya. Belakangan diketahui, kebiasaan ini bagian dari gangguan mental yang disebut Osepsive Compulsive Disorder. Iya, saya OCD, yang merupakan gangguan mental yang mengharuskan saya memastikan segala sesuatu secara berulang-ulang dan jika tidak dilakukan maka saya merasa cemas ujar Rina cemas berada di tempat umum inilah yang membuat renalose gesek menjaga kebersihannya kerapian rapian dan kesesuaian dalam segala hal mungkin ini turunan genetik dari ibu saya atau mungkin juga karena ibu saya terbiasa bersih dan rapi sudah saya masih kecil inggunya bersih dan rapi adalah keharusan karena renalose cemas saat toilet umum yang membersihkan dudukan toilet dengan alkohol berkali-kali ia pun cemas melihat sobekan kertas atau sisa tisu yang ternak air diserahkan di lantai. Ia juga cemas melihat orang lain meninggalkan sisa kotoran di suatu tempat. Mempertanyakan kebersihan Inilah yang masalah yang dialami dengan noseh saat berada di tempat umum yang berhubungan dengan orang lain. Ini sebuah cerita tentang renang noseh yang tidak di diketari publik. Jadi kalau ada yang mempertanyakan kebersihan saya dan rumah saya karena saya memelihara anjing, Justru sebaliknya saya akan mempertanyakan kebersihan kalian, walaupun kalian tidak memiliki binatang peliharaan. Tunggah saya negosih, valia arse. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe.